Selamat pagi Truna. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Seperti biasa aku mau mengundang adik-adik untuk bersama kita membaca dan merenungkan Firman Tuhan pada pagi hari ini. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 21 ayatnya yang pertama hingga yang kesembilan. Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita berdoa. Bapak Dalam Surda, terima kasih kalau pagi ini kami masih boleh bangun dengan nafas kehidupan serta kesehatan yang kau kan kepada kami. Bapak sebentar kami mau membaca dan merenungkan firmanmu, kiranya kau mau pimpin kami agar kami boleh mengerti dan nantinya kami boleh memperlakukan apa yang telah kami baca dan renungkan ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah karena kami siap mendengar. Amin.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 burung platuk Mulai mematuk-matuk di, di luar sebuah rumah Pemilik rumah itu Menikah Itu hanya terjadi di luar rumahnya Lalu suatu hari Si pemilik rumah dan anaknya ini Menaiki tangga loteng rumah mereka Dan dikejutkan oleh Seorang seekor burung platuk Yang terbang di depan wajah mereka Ternyata Masalah yang mereka hadapi itu lebih besar di mana burung itu Sudah ada di dalam rumah mereka Itulah yang terjadi ketika Kita menerima Yesus sebagai Raja Ia datang untuk memperbaharui Dan dia memulainya dari diri kita Dia mau Kita menghadapi dosa dalam diri kita Terlebih dahulu Yesus yang menanggung, yang menunggang keledai itu Ibarat para prajurit yang disembunyikan di dalam kuda Troya nah, tersebut disambut sebagai simbol perdamaian Tetapi tujuan akhirnya adalah penyerahan diri secara total Itulah yang dituntut oleh Yesus Raja kita Mari kita tutup saat teduh kita dengan berdoa kita berdoa Bapak terima kasih Kami sudah boleh membaca dan permukaan firmanmu yang kami baca pada pagi hari ini Kiranya kami sebagai Tuhan yang baik Boleh semakin menerima engkau sebagai raja kami Dalam hidup kami Biar kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Amin Selamat menjalani hari ini ya adik-adik Sampai jumpa, jangan lupa ketemu di Selamat Pagi Bruna, Besok Pagi.